Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu bersama saya Askia Diamond Hunter Baiklah sahabat YouTube semuanya uh, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba uh, mencari batu aki di sekitaran sini uh, mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk kali ini Baiklah sahabat YouTube semuanya tetap ikuti channel ini dukung channel ini supaya berkembang lebih maju lagi untuk memanjakan para sahabat YouTube Kusi yang ini dulu ya Hasilnya sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nemu saat lagi sahabat batu hijau lumutnya. Ini sahabat. Mantap. Seperti ini sahabat. Ternyata di dalamnya Tidak sepenuhnya hijau Sahabat semuanya Hanya sebagian kecil saja Yang di dalam sini terlihat Seperti hitam Dominannya sebelah sini ya sahabat Sebelah sini Sebelah sini dominan hijaunya Yang di tengahnya Di dominan warna teman sahabat saya, Inilah batu-batu yang kita temukan sahabat semuanya Baik sahabat semuanya Inilah batu yang kita temukan Dalamnya seperti ini ya sahabat Cantik ya? Kalau di luarnya tidak begitu menonjol warnanya. Setelah kita lihat di dalamnya, warnanya cantik. demikianlah pencarian batu kita hari ini. Uh, untuk video selanjutnya kita akan mencoba maksimalkan di lokasi sebelah sana. Uh, kita akan mencoba mencarinya ya sahabat. tetap dukung channel ini, subscribe, like, and comment ya sahabat semuanya agar kami pecinta batu selalu menyajikan batu-batu yang terbaik buat sahabat YouTube semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.